Hai, hai, hai, Warna dan pola hewan memiliki banyak tujuan yang berbeda. Misalnya untuk membantu mereka menonjol di mata pasangannya, atau bahkan untuk memperingatkan pemangsa bahwa mereka beracun. Tetapi untuk predator penyergap seperti harimau, kemampuan untuk tetap tidak terlihat oleh mangsanya, menentukan apakah mereka akan makan malam atau kelaparan. Umumnya, garis loreng pada tubuh harimau biasanya untuk berkamuflase saat berburu, namun kali ini harimau tidak menggunakannya untuk berburu, melainkan untuk kabur dari kebun binatang. Seperti yang terjadi ketika dua ekor harimau di Semarang Zoo, kota Semarang, Jawa Tengah, yang lepas dari kandang, sempat membuat panik pengurus kebun binatang tersebut. Harimau jenis begala ini bahkan menyerang petugas saat akan dijenakan untuk dimasukkan kembali ke kandangnya. Belum diketahui penyebab lepasnya dua ekor harimau dewasa ini, namun diduga disebabkan kelalaian petugas pawang harimau. Dari gambar video amatir yang sempat merekam proses penangkapan, terlihat petugas kebun binatang berupaya menjinakkan binatang buas tersebut. Namun karena terus menyerang petugas, akhirnya dua harimau Benggala tersebut dilumpuhkan dengan tembakan bius. Marketing Semarang Zoo mengaku tidak tahu penyebab lepasnya dua harimau tersebut. Untuk detailnya saya kurang tahu. Saya baru dengar ada harimau lepas. Tapi saya tidak tahu kejadiannya, kata marketing Semarang Zoo. Dan beruntungnya, saat peristiwa terjadi, suasana kebun binatang masih sepi pengunjung. Setelah memakan waktu 3 jam, akhirnya dua harimau benggala tersebut berhasil dievakuasi kembali ke kandangnya. Hingga saat ini, kondisi dua harimau masih tergolek lemas akibat bius. Diketahui dua harimau koleksi Semarang Zoo dilaporkan lepas dari kandang, dan berkeliaran di sekitar kawasan kebun binatang tersebut. Kasubak Humas Polresta Besemarang mengatakan, kedua harimau benggala tersebut berhasil ditangkap kembali dengan bantuan petugas BKSDA Jawa Tengah dan Polsek Ngalian Kota Semarang. Kedua harimau berhasil ditangkap dan dimasukkan kandang kembali. Petugas menggunakan senapan bius untuk menangkap kedua satwa tersebut, kata Kasubak Humas Polresta Besemarang. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain di kebun binatang Semarang Zoo, kejadian serupa juga dialami oleh warga sekitar Taman Rimba Jambi Selatan Kota Jambi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Heboh ketakutan karena lepasnya harimau jantan, yang selama ini menghuni Taman Rimba, Kota Jambi. Warga yang melintas di sekitar taman itu sempat panik akibat lepasnya harimau yang ditangkap dari Ragunan Jakarta pada tahun 2010 lalu. Kapolsek Jambi Selatan mengatakan harimau ini lepas dari kandangnya saat petugas Taman Rimba hendak memberi makan harimau tersebut. Aparat kepolisian dan petugas Taman Rimba sempat menghalau harimau agar tidak keluar dari lingkungan Taman Rimba tersebut. Kemudian petugas BKSDA sudah menembakkan obat bius ke Harimau Sumatera di kebun binatang Taman Rimba sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sejumlah petugas dengan menggunakan mobil bergerak perlahan mendekati harimau. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, injeksi yang berisi obat bius ditembakkan. Sebelumnya, harimau jantan yang diberi nama Peter ini telah diberi makanan ayam yang telah diberi bius.